Thank <laughs> you. Sedih, Ya tapi bukan saya saja yang merasa sedih, teman pun banyak yang merasakan sedih. Rencana-rencana yang sudah ditetapkan, eh tiba-tiba datang virus yang menghadang, yang menjadikan sebuah ujian. Rencana-rencana yang sudah ditetapkan, eh tiba-tiba datang corona yang menghadang, yang menjadikan kita kepikiran. Pikiran menjadi melayang-layang, rasa menjadi bimbang. asy-syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa nafsalati allati haramallahu illa bil haqqi wa Assalamualaikum, nama saya Kabar Permana Saya lahir di Cirebon, alamat Cirebon, Kabupaten Kabupaten Cirebon, dan untungnya saya Dekat dari pondok saya sekarang, yaitu pondok tingkat kita ini. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Fadil. Saya berasal dari Indramayu, tepatnya Desa Mekarjati, Kecamatan Aurlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhamzah alamat saya Jalan RM e. Marta Dinata Gang Sukamerna Nomor 39 Kelurahan Keteguhan Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung tepatnya di Sumatera lewat dari Pulau Jawa uh, alasan saya milih Monopikempek mungkin salah satunya adalah wasiat dari almarhum ayah saya ayah saya mempunyai hubungan dekat dengan Kiai Dikempek Kenapa milih pondok pesantren Kempek? Ya menurut saya nih ya, kempeknya ya unik gitu kan. Uniknya di mana gitu loh? Ya kata-kata ini mah kata-kata ya, orang. Uniknya itu di ngaji Qur'annya. Katanya beda gitu ngaji Qur'annya. Mungkin kepikiran saya ingin mondok di pesantren Kempek. Nah, itu karena keunikannya yaitu Al-Qur'annya. Untuk kelokesan atau ah, pengalaman selama mengaji Quran dan bergan itu banyak sekali. Dan terutama pengalaman yang menakutkan bagi seluruh santri mungkin, yaitu mungkin ada tiga hal. Kelentungan, sabetan, usiran. Tiga hal ini sudah cukup membuat santri gemeteran, ringat, bercucuran, badan mulai memerah. Apalagi pas bergan, komode ya bergan itu ya gimana nyali dipertaruhkan skill membaca apalagi kelancaran harus ini harus nah kalau ada yang kurang atau salah sedikit saja buya pasti langsung petak jadi badan bukan lagi kerasa badan serasa jemuran kasur pokoknya itu sabetan itu udah tiap hari kalau nggak salah itu udah tiap hari pasti ngerasa badan serasa jadi kasur panas-panas tapi kesannya itu loh Makanya ada istilah Quran kempek mahal itu ya karena ngaji itu nggak sembarangan. Salah sedikit sabet, salah nggak sedikit usir. Salah agak sedikit ya gimana lagi sogok-sogok malah. Itu kesan bergan saya. Apalagi saya itu pas setelah fad mudil itu kurang dengungnya itu kurang. Makanya batuk saya ini gimana ya udah kayak <laughs> udah kayak meja ditapak-tapak kayak gitu sama penjalin Pokoknya nggak bergan dikempek, nggak kulah rumah. Yang paling ditakutin tuh kalau Kelentung, beh, sehari nggak cukup kepikirannya, belum nahan ejekan dari sahabat-sahabat. Kelentung tuh diusir gara-gara ngajinya banyak yang salah. Biasanya gara-gara nggak -gara cocogan atau kurang deres. Kelentungan yang paling saya ingat itu pas surat Al Furqan. Saya nggak tahu kalau di Al Qur'an ternyata ada fihi yang hanya dibaca panjang. Kan biasanya kalau hadomir sebelumnya harokat sukun itu kan biasanya dibaca pendek ya. Tapi di situ beda ternyata hanya dibaca panjang. Saya ngaji itu doh itu himuhanan satu sabetan melayang keras tepat di punggungku. Saya kaget. Ekspresi wajah saya pun seketika berubah. Saya heran apa yang salah. Oh ternyata setelah saya pulang tanya ke kakak kelas, Fihi di sini beda. Hanya harus dipaca panjang. Oke, okay. mengingat keluh dan kesah yang pernah saya rasakan. Singkat 2015 tahun silang, saya memulai mengaji saya di Pondok Pesantren Kempek dengan mengawali ngaji Al-Quran Kempek. Ngaji Al-Quran awal itu surat Al-Fatihah. Mungkin susah awal kita mengaji surat Al-Fatihah. Butuh berhari-hari, butuh perjuangan. Karena di rumah juga beda nadanya. Yang dimana Ain biasa berubah menjadi Ain. Kan beda gitu kan ya. Hingga akhirnya lama-lama lama waktu Jus'ama selesai berpindah menjadi ngaji Al-Quran. Ketika ngaji di Al-Quran itu mahori jul huruf. Harus diperhatikan, bacaan juga harus sangat diperhatikan, panjang, pendek, domah, kastroh, dan lain sebagainya, kita harus memperhatikannya. Singkat waktu ngaji Quran saya, lama-kelamaan berubah menjadi ngaji, bukan ngaji biasa, yang biasanya satu lembar berubah menjadi ngaji bergan. Ngaji bergan, apa sih ngaji bergan? Ngaji bergan bisa saja kita artikan, Ngaji yang biasanya sedikit berubah menjadi berapa berapa lembar banyak itu butuh waktu ekstra kita memikirkannya menderesnya mengulang-ulang mengulang-ulang ayat-ayatnya butuh perjuangan juga ngaji bergan sempat putus asa hanya karena satu huruf du putus asa di situ putus asa gimana hanya satu huruf loh, diusir dua kali coba gimana nggak sakit hati sakit melebihi ya sakit lah intinya mah sakit itu duk Do doang loh untuk masa yang satu ini semua semua khotimin pasti merasa agak sesak pasti merasa nggak terima tapi gimana lagi ini masalahnya pandemi, bukan masalah kita semua, tapi masalah seluruh orang, apalagi sudah mencakup dunia. Ya mau gimana lagi? Kalau ngomongin perasaan, kita juga terasa harapannya direnggut gitu loh, kayak kehilangan -kayak dia atau gimana lah. Terasa ada yang hilang, kita itu coba membangun. Terasa tiba-tiba diruntuhin. Mau ngelawan yang meruntuhin, nggak bisa. Ya, terima nggak terima, kita harus terima. Kekecewaan. Hmm. Perasaannya ya agak sedih juga sih karena kebahagiaan yang sudah lama saya tunggu agak tertunda dan ini sedikit mengecewakan. Tapi ya saya memaklumi dengan kondisi yang terjadi saat ini. Mengenai kataman tahun ini yang ditunda, mungkin sedih ya tapi bukan saya saja yang merasa sedih, teman pun banyak yang merasakan sedih.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 ini virus, itu udah mendunia, bukan Indonesia saja. Maka dari itu, ya per, kita tidak boleh menyesalinya, kita harus memakluminya, ambil hikmahnya aja yang bagus-bagusnya, supaya kita aman dari segala bencana-bencana ataupun musibah-musibah yang ada di dunia ini. Buat mama papa, ini pesan saya pribadi buat mama papa atau bahkan mungkin seluruh kotimin tenang saja kita di sini semua health setai safe setai birth, tetap bernapas santai aja yang penting jangan lupa doain kita di sini selalu sehat dan kita di kita di sini juga mendoakan kalian orang tua supaya sehat selalu di sana tapi dari setiap kesehatan pasti memiliki biaya. Nah, yang penting itu loh biayanya itu loh. Rekening jangan dianggurin gitulah. Uh, untuk kedua orang tua saya, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala doa yang telah kalian panjatkan, segala kerja keras kalian dalam mencari nafkah untuk menunjang kehidupan kami sehari-hari di pondok. Kami mohon maaf apabila kami pernah melakukan kesalahan menyakiti hati kalian berdua. Ridho dan ampunan kalian sangat kami harap-harapkan. Pesan-pesanku buat orang tua di rumah, baik mama, papa, kakak, adik, aa, teteh, ya jaga kesehatannya. Mungkin saya di sini sudah lama tidak bertemu kalian, tapi saya pun ingin rasanya rindu kalian. Jadi saya meminta doanya saja, restunya saya di pondok ini, untuk menimba ilmu, mungkin kita akan na ada namanya yang saling merindu, tapi itulah kegiatanku di sini: menjadi sebuah santri. Dan buat buat teman semua yang ada di pondok pesantren kepek ini, jangan lupa jaga kesehatannya. Ingat pesan dari Abuya: jangan keluar-keluar, Sudah -keluar. nurut dari pemerintah. Insya Allah, kita akan mendapatkan hikmahnya.